Untuk orang-orang yang sering lupa, kali ini kita mendapatkan solusi sebuah benda yaitu Samsung Galaxy Smart Tag. Seperti apa bendanya, bagaimana cara menggunakannya? Yuk, kita tonton terus video ini sampai habis. Intro Kita mulai dengan pairing SmartTech ini dengan smartphone yang lu pakai. Awalnya gue sempet apa ya, sempet agak worry ya bahwa uh, SmartTech ini akan menjadi produk yang kuat, an kuat itu rasis. Artinya hanya bisa dipakai di Android aja, atau lebih parah lagi, udah cuma bisa dipakai di Android, hanya di Samsung aja. Tapi ternyata enggak, dia bisa dipakai bahkan di iOS. Oke, kita keluarkan dulu si SmartTag-nya. Iya, yeah. siap beraksi. SmartTag sudah siap. Kita buka aplikasi SmartThings. Di aplikasi ini kita pilih devices. Atau dalam beberapa kasus tertentu dia akan otomatis nambahin katanya di pencet dulu tombol sekali. Oke ini mungkin karena tadi gua sebelum syuting ini udah coba-coba Mungkin gak bisa dengan itu Kita klik tanda plus Lalu kita add device Lalu kita pilih scan nearby Ya masuk ya di listnya ya Samsung Galaxy Tag hmm. Oke ini kita okein lalu kita agree Stop. dia akan connect dulu oke kita disuruh pencet tombolnya Kita bisa kasih nama. Kita kasih nama ini. Dibanding bingung, gua kasih nama tes aja. Lalu kita klik dan. dia diminta untuk update ya. Kita update aja langsung. Oke. Okay, next. 4 4 4 4 ya selesai cukup lama juga ya update-nya ya sekarang dia connecting kita sebetulnya bisa tentuin juga nih uh, dia ini si tag ini kita tempelin kemana nih Lalu kita pilih juga let tag find your device Ini biar fungsi ini bisa dua arah ya Nanti gua contohin nih Nah di sini kita sebetulnya bisa pilih mau ringtone nya seperti apa Kalau kita lagi nyari si ini nih Kita coba satu-satu aja ya Oke okay. Oke okay. ini lebih halus nih oke okay, kita pakai basic belt ini aja ya kita coba untuk bunyiin si tes ini Nah di sini kita bisa lihat ya di map itu si tes ini ada di mana lalu kita bisa juga navigate ke tempat itu. Kalau kita bisa bunyikan, kita tinggal klik start. Bunyi ya. Sekarang kebalikannya, kalau tag-nya ada di kita, tapi justru handphone kita yang kita nggak tahu ada di mana, itu bisa dicari dengan. Menekan dua kali tombol di SmartTag ini, kita kasih contoh seperti ini. Oke, okay. jadi alat ini bisa difungsikan untuk mencari benda yang hilang atau kebalikan ya, mencari handphone yang terselip yang lupa kita taruh entah di mana. Ya, ada satu lagi fungsionalitas tambahan, bonus ya, buat yang kalian rumahnya udah pakai smart home kayak rumah gua. Jadi tadi kalau kita double klik di tombol di sini kan kita untuk nyari handphone kita ya. Nah, sekarang gue tambahin satu fungsionalitas dimana kalau gua klik satu kali, lampu studio gua akan mati. Lihat ya. ya mati ya Untuk lainnya klik sekali lagi maka akan nyala Oke jadi selain alat ini untuk mencari benda-benda yang hilang atau mencari handphone kita yang keselip naroknya dimana dia juga bisa dikoneksikan ke smart home yang udah terpasang di rumah lo Samsung Galaxy SmartTag ini gua beli di marketplace seharga Rp169.000, dan seperti biasa ya, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Bye.